يخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتب الله الذي تسألونه والأرحام إن الله كان عليكم ربيبا أي نص القرءان كتاب الله وخير الهدي هدي محمد هدي صلى الله عليه وسلم الله جميعا. kembali kita membaca kitab yaitu jalan pelan yang selamat yang tentunya juga mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa taala. Kita baca ke yang baru Mokon Abad Bagian 17 Cara, cara menghilangkan sirik Sesungguhnya Menghilangkan sirik kepada Allah Tidak akan sempurna Kecuali dengan menghilangkan tiga macam sirik ya, Yang pertama Jadi banyak sering kita temukan Bahkan juga Pertanyaan yang sering kita temukan Dari dulu Sampai sekarang kesyirikan terus ada bahkan merajalela, bahkan dikembangbiakan, bahkan dimudidayakan, seperti ternak, ikan yang dimudidayakan, bahkan dikembangkan, bahkan menjadi ikon daerah untuk mengundang para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut sebagai destinasi katanya, sebagai destinasi wisata sehingga orang-orang banyak berkunjung ke dia banyak investor yang datang ke situ banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat wisata padahal itu sebenarnya sumber kesyirikan kepada Allah Taala. sehingga apapun tempatnya, kalau mengundang banyak pengunjung maka harus ada satu yang harus terjauhkan pantai misalnya kita sering melihat pantai-pantai itu banyak barang-barang yang kita temukan sesajen klawar apalagi kopo ada kopo juga kopi masya Allah itu makanan enak semua barang kesembelihan barang juga ada ayam yang luar biasa kan kalau dimakan enak tapi dijadikan sebagai kesembahan mereka sebagai apa? Sesajen untuk mengundang katanya sebagai menolak untuk menolak roh halus atau roh jahat dan asal-asal yang lain atau uh, apa niatnya kalau apa istilahnya kalau kalau apa? Bas apa istilahnya? Bas Artinya dengan ramai ramai ke laut itu bawa bawa kapal memberikan apa makanan katanya ke laut apa istilahnya? istilahnya. Nasar. Ya? Nasar. Ada juga bernazar, ada lagi istilahnya? Enggak ada istilahnya apa? Ya? Orang ramai ramai ke laut kalau bahasa Sumbawanya kan nesturin, enggak ada, ada apa istilah Indonesia nya? Ya. Ya. Sedekah laut. Sedekah, ya. ya. sedekah laut, sedekah laut ya. Iya, sedekah laut. Sedekah laut istilahnya. Itu di laut, di daratnya, di gunung-gunung, di pohon-pohon, di kuburan dan alasan-alasan yang lainnya. Sehingga itu menjadi ikon tertentu untuk menarik para wisatawan. Agar orang-orang ikut -orang untuk kesempatan. itu adalah kesyirikan dan mengundang kesyirikan. Dan juga, kita mengembangbiakan kesyirikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghilangkan itu? Bagaimana cara menghilangkannya Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini: bagaimana cara menghilangkan kesyirikan. Nah, yang pertama, syirik dalam perbuatan Tuhan yaitu beretikat bahwa di samping Allah terdapat pencipta atau pengatur yang lain sebagaimana yang diyakini oleh sebagian sebagian orang-orang sufi bahwa Allah menyerahkan sebagian urusan kepada beberapa wali kutubnya untuk mengaturnya. Keyakinan seperti ini belum pernah dianut oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapa yang mengatur segala urusan Mereka menjawab Allah Seperti ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya Dan siapakah yang mengatur segala urusan Mereka menjawab Allah Surat Yunus ayat 31 nah, Jadi syiriknya yang pertama Yang harus kita hilangkan adalah Keyakinan bahwasannya Allah itu menyerahkan segala Sebagai urusan kepada sebagian makhluk jadi, keyakinan ada sebagian diantara kaum muslimin meyakini apa? bahwa ada sebagian kehendak Allah atau pekerjaan Allah bahasa mereka diserahkan kepada sebagian makhluk yaitu kepada para wali-wali padahal itu adalah mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, yang memberikan rasa sehat, yang memberikan rezeki dan segala macamnya itu itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata orang di antaranya orang-orang sufi mengatakan bahwasanya sebagian itu diberikan kepada sebagian wali. Mereka istilahnya wali putuh atau mungkin sekarang kita katakan sering kita dengar dengan wali manajer pernah dengar wali manajer ya wali yang terhalangi jadi semakin gila orang semakin jadi wali semakin tinggi terlihatnya jadi yang ikut-ikutnya menjadi gila ini semakin tinggi kegilaannya semakin dijadikan wali bukan stres lagi tapi gila semakin gila semakin jadi wali sehingga kegilaannya itu dia sebagai alasan oh ini karena gini gini dan segala macamnya itu oh dia bisa mengatur ini bisa mengatur itu dan yang anehnya jangan kan dia sudah masih hidup sudah meninggal pun masih diyakini akan kehebatan bahkan dikunjungi umuran umurnya umur wali disembah dan segala macam bahkan sudah mati pun masih diyakini oh dia bisa bisa menolak bala oh dia bisa, dia bisa memberikan rizki makanya jangan heran banyak diantara kaum muslimin yang datang ke kuburan tertentu meminta apa? jawab minta apa? rizki meminta fulus yang mulus-mulus ya. yang halus-mulus jadi fulus halus-mulus warnanya apa tuh? yang merah-merah ya. yang mulus yang halus-halus sampai ada di youtube ya sama viral di youtube kenapa kena meyakini bahwa wali itu bisa memberikan rezeki bisa memberikan yang lainnya padahal semuanya itu dari Allah s.w.t dan keyakinan seperti ini dahulu di zaman nabi atau seluruh islam itu tidak pernah ada kenapa? karena orang-orang jahiliyah terdahulu meyakini bahwa itu Allah yang mengatur dan anehnya orang sekarang meyakini, melebihi keyakinan mereka berarti mereka keyakinan, tidak hanya amalannya yang bid'ah, tapi juga akhirnya pun akhirnya yang, yang bid'ah juga penyempengannya juga bid'ah, Apa gitu. apabila hal-hal yang baru dimana orang-orang sebelumnya tidak pernah mengenal itu, tidak pernah mengatakan, meyakini seperti itu orang-orang sekarang saya akan meyakininya Kenapa? Orang-orang terdahulu, orang-orang yang sebelum Islam datang meyakini bahawa yang mengatur alamnya sampai Allah s.w.t Masya Allah s.w.t Masya Allah tambah ke istri atau tambah anaknya Tambah anaknya Tambah rezeki lah Di orang-orang terdahulu itu tidak pernah meyakini bahawa saya ada pekerjaan Allah yang diserahkan kepada semakin makhluknya, tidak pernah dan Al-Quran membuktikannya. Iaitulah Allah Subhanahu Wataala berfirman, "Wahman yudah biri amr, sesayyululah." Al-Quran menceritakan kondisi mereka sebelum Islam datang. Ketika mereka ditanya siapakah yang mengatur alam semesta ini, mereka mekini Allah Subhanahu Wataala. Jadi pendahulunya orang-orang musyrik itu mengatakan bahawasanya bukan hanya mengatakan mereka mekini bahawasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Pot tiba-tiba mereka sebagai apa namanya, sebagai turunan, sebagai orang yang mewarisi kaya tersebut meyakini seperti itu. itu namanya berlebihan. Nah, inilah yang harus kita hilangkan. Kepada masyarakat kita, bahwasannya yang menyembuhkan, yang memberikan rezeki, yang mendatangkan segala urusan dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang para tidak normal itu, orang-orang para tidak normal ya, kita sekarang tidak lagi mengatakan para normal, para tidak normal. Kenapa dikatakan tidak normal? Kenapa? Karena dia sudah tunduk kepada yang semestinya, tunduk kepada manusia, tapi dia tunduk kepada jin itu, kepada jin, atau kepada iblis untuk ingatkan ketika Allah berfirman kepada iblis untuk sujud kepada adam manusia begitu mulianya manusia malaikat pun iblis pun diperintahkan untuk sujud kepada ada namun karena kesombongan iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah disitulah awal mulanya pembangkangan yang terjadi oleh iblis dan ingatlah juga ketika ada manusia yang tunduk kepada jin, iblis maka itulah yang dikatakan penghinaan sebenarnya iblis itu, jin itu takut kepada manusia takut kepada manusia tapi karena manusia yang takut akhirnya jinnya masih jadi besar ibaratnya, gini, ibaratnya begini ketika ada anak, apa namanya, orang kuliah bertemu dengan anak yang tega anak tega anak kuliahan takut sama anak tega itu ibaratnya gitu nah karena ketika ini gini loh gue lupa ketika anak kuliahan ini bertanya kepada anak tega apa sih obatnya pusing ya? apa sih obatnya pusing wah karena dia tahu ini orang kuliah kita kerjainya sekali, ya, dikerjain obatnya gini-gini dan dia percaya itulah ibaratnya manusia yang diberikan kemuliaan Kehormatan, akal yang sehat, yang seharusnya dia berpikir dengan jernih, dia bertanya kepada jin yang Allah rendahkan itu, nanya gimana rezekinya, minta rezeki, minta dan segala macam, akhirnya dikerjain sama jin Akhirnya dikerjain si aja sebenarnya kita kita kerjain gitu Akhirnya apa? Minta hal-hal yang aneh. Kau mau tetangga rezeki? Coba cari tikus jantan. Itu di mana nyariin itu? Abu Rahman mungkin tahu tempatnya ya? Oke, oh, Pak Gimana nyari tikus janda itu? Di mana nyari? -yati? Atau nyari apa namanya? Uh, kucing yatim piatu. Waduh, kucing yatim piatu. Nah, susah nyarinya. dikerjain Ujung-ujungnya apa? Kalau tidak bisa, nanti saya yang datangkan nanti sediakan uang sekian Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya terus. Ujung-ujungnya Kenapa? Kalau seandainya dukun itu bisa mendatangkan uang, dia mungkin jadi dukun Dia akan jadi pekerjaan yang lain Karena tidak ada yang bisa, dia bisa Akhirnya dia seperti pekerjaan Agar bisa, karena dia juga butuh makan Nah, itulah pekerjaannya dia Ya, jadi inilah yang harus kita hilangkan di masyarakat ini kita harus menanamkan kepada masyarakat bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah s.w.t dokter dia tidak menyembuhkan dia hanya mengobati dokter hanya mengobati bukan menyembuhkan siapa menyembuhkan? Allah s.w.t dan kita seharusnya sebelum kita berobat Hal yang paling pertama kita harus, harus, harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita sakit, bisa di saat kita kita ini terlalu percaya kepada manusia. Baru nanti setelah nggak sembuh-sembuh, baru kembali kepada Allah obat herbal, obat Salah sekedar. Seharusnya kita menenggagulukan obat-obat yang Nabi anjurkan dan yang paling itu sebelum itu semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita lihat banyak kan musimah, mereka mem apa memulakan keberatan kondusif. Ketika sakit, apa mereka laksanakan? Langsung ke dokter kan? Ada yang ke masjid. Ada yang ke masjid. Tidak. Ke dokter langsung. Seharusnya ke masjid dia berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Rabbi, sembuhkanlah saya. Lalu satu dari ya, ke dokter minum obat-obatan dan yang lainnya. InsyaAllah dengan izin Allah s.w.t Allah akan menyembuhkan Itulah ikhtiar kita Tapi Kita sebahkan manusia Tidak Langsung Berikhtiar dulu baru berdoa kepada Allah Seharusnya kan beru'at dulu Meru'at diri sendiri Allahumma rabban nas Abi bas, Ishwi'an bas syafi' La shiba'i la shiba'a Shiba'an Kenapa ketika Manusia berobat kepada manusia ketika dia kus asal misal atau ujung-ujungnya ujung-ujungnya ke buku ujung-ujungnya ke orang tidak normal bukan ke para normal bukan ke yang lain tapi kepada para tidak normal ke orang tidak pintar mencari oh karena ini oh karena itu ujung-ujung disuruh mandi disuruh mandi dan yang lain sebagainya ujung-ujung ada syirik kepada Allah Subhanahu wa putus asa akhirnya terus bergantungan dengan jin di ujung-ujungnya syirik kepada Allah Subhanahu wa sehingga dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala nah, inilah harus kita tekankan bersama ketika kita sakit ingat, itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan minta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu hanya bisa mengobati sepintar-pintarnya dokter, dia, dia yang bisa mengobati Nggak bisa, dia hanya bisa memberikan obat tidak bisa menemukan yang menemukan Allah subhanahu wa ta'ala lanjut Penulis pernah membaca kitab al-Kafi fi arad Ar ala al-Wahhabi yang pengarangnya adalah seorang Sufi. Di situ disebutkan sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu, jadilah maka terjadilah ia. Nah, kalau kita bicara masalah syirik-syirik, kalau antum bicara gitu, antum ujung-ujungnya dikatakan wahar, antum dikatakan. Apa? wahabi ada kerjaan yang lain syirik-syirik kalau tidak syirik, bid'ah ah kalau tidak syirik, bid'ah, itu yang ciri syirik wahabi kan? atau wahli, kan? ini ada adu wahabi atau, atau Ya itu makanya ada sebuah buku yang judulnya Al-Kafi Far-Rani Al-Wahabi judulnya Al-Kafi Far-Firrati Al-Wahabi jadi judulnya Al-kafi itu cukup apa buku yang cukup untuk membantah apa yang diyakini oleh orang-orang Wahabi. Dia ya, nggak tahu siapa yang Wahabi. Wahabi itu kan hanya menciplak madhabnya Ahmad bin Hanbal, mengcopy paste istilahnya sekarang ya. Madhabnya apa? Ayn Ahmadulaimu Allahul Taala Ayn Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu bahwasanya Imam empatlah Imam Abu Sunwal Imam Abu hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Dan Anda baca buku-buku yang dikatakan Wahabi itu hanya menutim meyakini, membawa menyebarkan akidahnya Imam Ahmad, baik itu ibadah, muamalah, dan segala macamnya itu hanya mengembangkan, bukan mengembangkan, mengikuti di Imam Ahmad. Nggak ada yang terus sebenarnya. Tapi kenapa dikatakan? Karena perlawanan dengan mata yang lain yang menjadi permusuhan hanya dimunculkan kata kata wahabi. Kenapa tidak dikatakan hanya Muhammadi atau apanya Ahmadi atau apa namanya e, istilahnya Hambali misalnya? Kenapa tahu? Ya Muhammad, afilanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka digunakan istilah yang lain agar bisa mendiskreditkannya. Kenapa Imam Ahmad mazhab min mazhab Ahmad Azahabi ini dikucurkan yaitu yang pernah yang pernah sampaikan dahulu Nah di dalam kitab itu disebutkan apa Inna lillahi ibadan yaqulu al-shay'i kun fayakun Semuanya Allah SWT wa punya hamba-hamba yang mana mereka itu kalau mengatakan kun fayakun apa terjadi sesuatu Pernah kan itu Pernah kan jadi kalau wali itu mengatakan kun fayakun, maksudnya jadi, makanya jangan heran ada orang yang mengatakan dia orang Indonesia tinggal di Indonesia nanti sholatnya di mekah, sholatnya di mana? Di mekah. Dengan logika sudah nggak mungkin. Coba pikirkan sekarang, tadi benar-benar nggak sholat? Apa? Sholat maghrib kan? Berapa penerban waktu kita dengan garam? 5 jam. 5 jam. Kalau magribnya jam 6. Ya jam enam ya kurangi 5 jam. Jam berapa sana? Jam 2. Ya. Jam 2. Kota apa di sana dia? Kota Duhur. Duhur. Delewat juga. Asar belum ya? Terus ngapain dia di sana? Eh itu gak logis gitu loh. Dia katanya nggak sholat di masjid Indonesia yang solatnya di Mekkah dan di Tarom katanya. Ya makanya dia enggak enggak ke rumahnya. Dia ke rumahnya solatnya di sana. Begitu enggak enggak pernah bisa masuk bagaimana lagi ayat akidah ya, yang lainnya. Baik, lanjut sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang ia nyatakan itu Allah berfirman sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka terjadilah ia. surat Yasin ayat 82 nah, akidah ini seperti ini Allah bantahkan di surat Yasin ya ya surat Allah berfirman apa? Innam amruhu idza arada shay'an ay lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu ketika ingin menciptakan sesuatu hanya mengucapkan kun. Kun maka jadilah Itu, itu hanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak usah yang lainnya, nggak usah yang lebih lebih lebih apa namanya? lebih tinggi dan susah kita air minum saja bang kita bisa nggak minum bisa nggak air minum sendiri bisa nggak bisa gak? kita hanya yang sekarang ini mengatakan kepada air ayo minumkan saya gak bisa Bagaimana yang lebih daripada itu menciptakan dan selain sebagainya? Air saja atau makanan saja gak akan bisa masuk ke mulut kita tanpa kitalah yang akan apa namanya menggerakkan diri sendiri. Baru kita masuk ke dalam mulut kita ini. Itu. Maka itulah keyakinan yang hoax kalau masa sekarang. Keyakinan yang penuh dengan berusta Terlebih lagi Allah membantah akidah mereka. Lanjut. Allah biasa Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Surat Al-Araf ayat 54. Allah juga menegaskan dalam Al-Araf. Ala Ingatlah Allah lah yang menciptakan dan Allah pula yang memerintahkan ciptaan. Tidak ada yang lain. Allah yang menciptakan, Allah pula yang memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah membantah apa yang mereka yakini. Baik yang kedua yang kedua, syirik dalam ibadah dan doa dia beribadah dan berdoa kepada Allah disertai dengan beribadah dan berdoa pula kepada para nabi dan orang-orang soleh. seperti istighasah meminta pertolongan kepada mereka berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapang ironinya, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat islam tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah syekh atau guru yang mendukung perbuatan syirik ini dengan dalil dengan dalih tawassul mereka menamakan perbuatan syariat tersebut dengan nama lain yang bukan nama sebenarnya agama apa? At tawassul Kita apa? Tawassul Kita apa? Tawassul Apa artinya Tawassul? Mencari perantara Jaring ketika Ada kuban orang yang sore Seperti dikatakan Ada Sheikh Jailah di Bedawi Itu Sheikh-Sheikh Yang abis-masa sebenarnya tapi karena akidah tawassul ini mereka datang ke Poland, kami bertawassul kepada ini agar karena mereka ini orang yang soleh wali agar mereka bisa menyampaikan permintaan kami kepada Allah Subhanahu ta'ala Apa syubhatnya? Syubhatnya apa? kami ini kan orang yang penuh dengan dosa, manusia biasa. Maka kami meminta perantara agar sampai kepada Allah Subhanahu Wata. Syubhatnya lagi, syubhatnya lagi misalnya. Misalnya Abu Sakinah ini sebagai menteri misalnya. Ya, Syekh ya. Misalnya. Ya? Misalnya Abu Sakinah sebagai ah, sebagai bupati lah misalnya. jawab-jawab kuat. -jawab Abu Arsy punya proyek misalnya. Punya proyek. Tapi nggak punya akses agar bisa sampai ke bupati ini. Maka Abu Arsy pun mendekati orang terdekat Abu Sakinah. Abu Handi misalnya karena kan masih keluarga misalnya kan ya nah. saudara ya, Mas, masih saudara buah si jauh di medang beliau <tuh>, misalkan misalnya. karena ingin mendapat proyek, ingin mendapat ya apalah itu karena jauh dengan Abu Sakina mendatangi apa namanya? Abu Hamid Abu Hamid, biasanya dapat begini, oh nanti saya dapat Nggak langsung itu namanya Tawassu Nah, hal ini dilogikan kepada mereka ya Seperti itulah, kita ini kan banyak dosa dan segala macamnya Kita minta kepada walid, ada walid menyampaikan kepada Allah SWT Itulah namanya bertawasul Itulah namanya bertawasul Inilah yang orang tidak sadar, karena tadi itu Itulah syubhahnya Sehingga banyak orang yang bangga dengan itu Wah, Kita sudah bertawasul, kita minta kepada wali, kita minta kepada Habib dan segala macamnya itu agar permohonan kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu Watah. Ingat dalam berdoa dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Watah, Allah Allah sudah menjamin dalam firman-Nya, "Wahidah Salek Ibadi Anni, Fainni Qari". Uji budi awatudai dadah. Dalam semua ayat dalam Al Quran, ah, ketika ada pertanyaan dari hambanya. Biasanya dalam Al-Qur'an kebanyakan mengatakan kun. Katakanlah Muhammad inilah jawabannya. Asal kata Jadi pasti jawabannya diawali dengan kun katakanlah wahai Muhammad. Misalnya Al-Anfal, qul Mereka bertanya nanfalun. al yang Anfal, peperangan? Katakanlah wahai Muhammad, semuanya inilah yang seharusnya. Namun ketika berit tentang ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kataku langsung mengatakan baiknya kau, wa idah ketika hambaku bertanya tentangku semuanya sangat dekat Allah hilangkan kata kulnya, katakanlah kalang maham. karena sholat hamba berdoa langsung kepada Allah swt, harus perantara nabi, mana tidak harus dan tidak perlu. Kenapa karena Allah yang menyuruh kita untuk langsung berdoa kepada Allah swt. Maklumlah lagi bagai bertawasul. Makanya kenapa? tarhim bukan tarhimnya, tahrim bukan tarhimnya, tarhim bukan tarhim, tarhim, tarhim. Tarhim ya, kenapa dilanggar? Karena ada tawasul tawasul kepada Nabi kita harus semua hal yang tidak boleh. Ya inam rusul, ya dan banyak lagi bertawasul minta kepada Allah swt yang seharusnya kan hanya Berdo'at kepada Allah, tapi ini terdapat Jadi inilah ahsyubahatnya Yang kita katakan tadi itu, sehingga apa yang terjadi Mereka meyakini Bahwasanya apa yang mereka laksanakan Benar Padahal tidak benar Padahal itu mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Mereka menamakannya dengan nama yang bukan Nama sebenarnya kita banyak ketemukan sekarang ini banyak nama-nama yang itu seharusnya melanggar syariat tapi ingin dikatakan indah mereka katakan indah. riba, diganti dengan apa? Ya. dengan bunga biar kelihatan bunganya berseri-seri, enak kedengarannya bunga lima puasa, wassalah bunga, enak kedengarannya iya gak? Pelacur diganti dengan apa? PSK apa bayar sekarang partai oh bukan ya? minuman keras diganti dengan bir whisky apalagi dan yang lainnya dukun diganti dengan orang, orang pintar dan juga paranormal padahal gak pintar, kan normal itu diganti dengan orang pintar dan orang normal jadi banyak istilah-istilah yang seharusnya itu pelanggaran syariat diganti agar tidak pelanggaran syariat, padahal itu istilah agama sekarang baru-baru ini misalnya selingkuh kan seharusnya berzinah kan berzinah diganti dengan selingkuh pelakor apa? apa, apa pelakor itu? ya? pengambil bagi orang, tapi luar biasa perempuan itu Tapi digunakan istilah-istilah akan -istilah, orang tidak dikatakan sebagai pelanggaran. Sehingga Pak kita pun terjerumus dan terbiasa akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan namun berulang mendalik Kenapa? Karena perbedaan nama. Sama juga dengan syirik ini yang seharusnya syirik tapi dirubah namanya, indah, hanya banyak orang tertipu dengan orang tersebut. Ya tadi tadi tadi yang seharusnya dukun dikatakan apa orang tidak normal dan orang yang nggak pinter. Baik, lanjut. Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah, sebab ia merupakan doa atau permohonan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Di samping itu, pertolongan tidak boleh dimohonkan kepada. Di samping itu, pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah semata. Allah berfirman dan Allah membanyakan harta dan anak-anakmu. Surat, surat Nuh, ayat 12. Iya, nah, jadi beribadah dan doa itu hanya milik Allah SWT. Kita harus minta kepada Allah SWT. Ta Meminta tambahan rezeki, anak dan lain sebagainya itu, kita pun harus minta kepada... Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lainnya bahkan para Nabi pun juga tidak tidak kenapa? bukankah dalam surat Allah berfirman woyumdibku mi amwain wa bani'in Allah yang memberikan kalian banyak rezeki dan juga anak jadi semuanya itu hanya Allah yang mampu, yang lain tidak mampu. Allah ta'ala alam ini yang bisa kita sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Saya so, masuk waktu sudah so, ya belum nah, ini belum dapat sih ini sudah ini belum ya? belum belum tentu bilang belum atau sudah baik mungkin ada yang perlu ditanyakan sampaikan kaca-kaca mungkin lanjut dikit ini stat belum masuk lanjut. yang ketiga Stad. ya terus termasuk sirik termasuk syirik dalam ibadah adalah syirik kimia yaitu, jika sang hakim, penguasa, atau rakyat meyakini bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain hukum Allah. Nah, ini juga berlaku buat kita semuanya. Termasuk para politikus. Yang apa? Yang meyakini bahwasannya hukum ketika mereka meyakini. bahwasanya hukum Allah tidak berlaku lagi atau mungkin tidak sesuai dengan zaman sekarang maka itu jatuh ke dalam kesyirikan pernah kita bahas sebelumnya syirik yang akbar syirik besar syirik dalam berpuasa apa itu maksudnya ketika seseorang meyakini bahwa hukum Allah sudah tidak pantas lagi atau sudah ada luas atau mengatakan itu hukumnya cocoknya pada bangsa Arab zaman jahiliyah sekarang nggak cocok maka dia sudah terjemur dalam Kesirikan yang besar, makanya nah, harus hilang, harus dihilangkan. Allah ta'ala alam, sebelum kita akhiri kita akan dahulu dalam nah, waktu. Ya. masih waktu lagi ya. Nah, jadi syirik hakimiah atau syirik kekuasaan ini kita juga banyak diantara kaum muslimin yang luar terlumus Ingatlah ketika Allah yang Allah menciptakan manusia. Allah juga menurunkan hukum kepada manusia yang cocok dan sangat sangat cocok kepada manusia. Ya simpelnya begini. Ketika perusahaan ya simpelnya HP misalnya menciptakan sebuah HP dengan serinya pastilah dia juga menurunkan juga dalam kotaknya itu apa? Kitab manual buku panduannya, betul nggak? untuk pernah beli HP baru kan? Apa isinya di HP baru itu Ya. Kitab manual Apa fungsinya? Agar kalau ada masalah dalam penggunaan kita bisa membaca. Dan itu akan berlaku sampai HP itu rusak. Betul tidak? Nah, begitu juga Allah ketika menciptakan manusia. Allah tidak hanya menciptakan manusia, Tidak, tapi Allah akan menurunkan dua nabi dan juga kitab sunnah. Apa tujuannya? Agar di saat kita melaksanakan perintah Allah, kita menuju kepada kitab panduan Kalau umat Islam apa? Yang terakhir Al-Qur'an. Kalau ada masalah, kembalikan kepada sunnah Nabi kita Muhammad Kembali kepada dua hal ini. Nah, itulah panduan kita sampai kapan? Sampai hari kya. Sampai kya. Seperti kita menggunakan hati, kita menggunakan kutu kitab sampai dengan matinya hati tersebut. Nah, begitu juga. Nah, ketika bergesernya zaman dan waktu ini berlalu terus, hukum Allah tetap ada. Betul, tidak? Kenapa? Karena manusia tetap ada. Walaupun perbedaan zaman, perbedaan waktu, perbedaan teknologi yang apa nama yang sedang terjadi, tapi hukum Allah tetap ada. Makanya kita tetap yang ini Hukum Allah yang paling benar Selebihnya itu hukum manusia Pasti salah Dan pasti ada salah Kenapa salah? Karena manusia ketika menerapkan Menyusun undang-undang itu Perasakan dua Apa halnya itu? Logikanya dan juga perasaan Perasaan apa? logis ini hukumnya logis. Rasanya paham, ada hamnya hak asasi manusia. Melanggar ham? oh enggak, Udah. Nah, nanti ketika berubah zaman, otak juga orang akan berubah juga. Maka, oh, ini kerennya, kan yang cocok tadi melanggar ham, lagi. Makanya jangan heran, hukum manusia berubah, berubah, berubah, berubah. Betul kan? Diganti, diganti, diganti, diganti, diganti. Maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah jadi kita harus semua berdoa hari agar kita tidak ya, yaitu dalam syirik kepada Allah SWT Sekarang pertanyaannya, apakah hukum kita di Indonesia ini melanggar tidak? Tidak bertanya ya, melanggar tidak, melanggar tidak. Kalau kita meyakininya tidak cocok bahwasanya hukum manusia yang paling cocok, ingat kita jatuh ke dalam hukum syirik. Kalau seandainya kita mendapati ada pelanggaran misalnya, apa wajiban kita? Cukup nggak taat saja. sampai harus melawati perintah Nabi itu. Nabi menurut kita apa? Tidak mentaati cukup. Tidak sampai demo, tidak sampai rombang, tidak sampai lebih daripada itu. Nabi hanya menyuruh apa? Tidak bertakus. Cekerti ya? kenapa? Ya itulah manusia, namanya manusia yang punya keterbatasan, punya kesalahan, pasti hukum pun juga terbatas. Tidak universal. tidak sempurna. Yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menerapkan aqidah al seperti ini, manusia aman, manusia aman. Dan banyak penyimpangan, banyak muncul muncul kita temukan mencaci maki pemerintah dan segala macamnya itu kan muncullah keributan di situ bisnis. awal dari caci maki. Caci maki masalah bukan? Bahkan menambah masalah, bahkan menambah masalah. Ketika orang caci maki misalnya pemerintah bisa maka muncullah power kota apa yang terjadi? muncullah cekcok, kemudian pertekian permusuhan, akhirnya negara tidak aman dan kalau kita mendoakan Allah mampu tidak memperbaiki Allah mampu maka cukup kita apa? bersabar dan mendoakan kepada orang yang terbaik semoga Allah mengabulkan doa doa kita dan Allah memperbaiki negara kita ini kita yang beringat dan bertakwa kepada Allah semuanya Paham eh? Baik, kita atas dulu